Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lestar, dimanapun anda berada selamat siang. Kembali di Fativi hadir untuk mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslie Gejora dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di siang hari ini ada info dari Indosier mengenai acara Dangdut Akademi 5 Karena tinggal 21 hari lagi persahabat ya kita akan menyaksikan acara Dangdut terbesar di Indosier yang akan tayang mulai hari Selasa 28 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan Untuk menyaksikan acara The akademi 5 Karena Bunda Lesti siap tampil Untuk memberikan kejutan dan vitamin bahagia Untuk keluarga Konoha disebut juga prasahabat di kalimat info caption Yang dituliskan oleh akun Indosiar 21 hari lagi ajang pencarian bakat The akademi 5 akan segera dimulai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 Perhatikan persahabat ya sweater atau jaket yang dipakai oleh Papa Bilar saat menggendong Abang Fatih Jaket kapal yang dipakai oleh Papa Bilar dan Abang El ini persahabat ya mereknya Givenchy dibanderol seharga 23.934.107 rupiah. Wow luar biasa harganya mencapai 23 juta mendekati angka 24 juta rupiah. Masya Allah berkah barokah untuk rezeki doa kita semoga selalu diberikan kelancaran. Berikutnya para sahabat kita mampir juga ke kabar spesial di unggahannya 3D Entertainment yang mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti kejora ini dibalik layar musik video Bawa Aku ke penghulu nih persahabat ya keseruan Bunda Lesti masya Allah banget ya. Throwback dulu nih kita semuanya. Keseruan di balik layar musik video bawa aku ke penghulu, Bunda Lety Kejora terlihat sangat happy sekali ya. Yeah? Saat pembuatan musik video, kita simak juga persahabatan di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Terobek keseruan di balik layar musik video bawa aku ke penghulu. Siapa yang juga suka banget sama model video ini Kalau Lesti Kejora bikin model video klip lagi Kira-kira kamu pengen yang kayak gimana tuh Wow Sepertinya ada bau-bau rekaman lagi nih persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan Bunda Lesti Ini mengeluarkan single terbarunya Dan banyak juga tanggapan hingga komentar yang diberikan dari akun Hakaniyati mengatakan ditunggu karya barunya Lesti Kejora Tuh banyak sekali yang menunggu karya terbarunya Bunda Lesti Dari Leslar 21983 juga ikut menanggapi Bismillah single baru ya Min katanya tuh Masya Allah banget ya Semoga saja ada kejutan single terbaru Bunda Lesti bisa dikeluarkan secepatnya Amin Kemudian persahabat kita simak juga diunggahan Lestari Dorles La Lovers 2 yang memposting video di tiktoknya Papa Bilar nih persahabat ya. Papa Bilar sebelumnya mau videoin Bunda Lesti saat karaokean nih persahabat ya. Dan ternyata di video ini ada komentar langsung dari penyanyi aslinya yaitu Fabio Asher yang berkomentar Masya Allah bagus banget ini langsung dari penyanyi aslinya. Di sini juga bersahabat dia ya Bapak Bilar menjawab komentar dari Fabio Asner tersebut Bapak Bilar mengatakan, wah penyanyi aslinya Terima kasih mas sudah menciptakan lagu seindah ini Masya Allah banget bersahabat ya Bunda Lesti memang suaranya the best banget Selalu konsisten, tidak pernah berubah kualitas suara dari Bunda Lesti Kejora Di pasangan ini pun salvat dengan kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Takbarokallah video karaokean Bunda Lesti diposting di TikToknya Papa Bilar, penyanyi aslinya dan penciptanya juga komentar Fabio Asher. Masya Allah bagus banget Papa B, pasti tuh pipinya merah merona istrinya dipuji tuh persahabat, <guruh> pasti pipinya merah merona karena istrinya selalu dipuji oleh orang-orang hebat dan pastinya. Penggemar setia pun dibuat bangga dengan idola kita ini Kemudian persahabat disimak juga diunggah Leslar Sajak Leslar Sajak ini memposting sebuah kalimat Sajak paham betul Banyak yang teman-teman tahu tentang hujatan haters ke Leslar Tapi milih diam dan pura-pura gak tahu Padahal tahu banget permasalahannya gimana dan siapa aja dalangnya kira-kira apa alasannya ngelakuin itu itu ada sebuah pertanyaan dari sajak ya simak juga di kalimat caption yang dituliskan kenapa? sajak pengen tahu dong tapi semua pilihan yang memiliki alasan yang baik akan selalu baik karena alasan tidak jauh dari jihad dan niat akan selalu menjadi dasar dari setiap perbuatan hingga banyak juga dikebanjiri komentar hingga respon juga yang tentunya diberikan oleh sahabat Lancelot Salah satunya dari akun resmi rusminian underscore 062 Karena dengan diam kita bisa bersabar mengkontrol dan menjaga emosi Bukan berarti kita kalah Tapi kita berusaha berdoa meminta petunjuk kebaikan kepadanya Masya Allah Lebih baik kita diam bersabat ya Diam bukan kita berarti kalah tapi kita berusaha berdoa meminta petunjuk kebaikan selanjutnya juga bersahabat ada unggahan terbaru dari Rita Raja Gugus yang memposting foto momen Mama muda ini saat memotretan rumahnya Nagita Slavina. ini tentu adalah sesi foto terrame kata Ritaraja Guguk luar biasa nih ini Sultan persahabat ya dan semua emang salvo ekspresinya Abang Fatih masya Allah luar biasa Abang El kemudian juga persahabat jadi ya, simak ada info dari Ariel nih persahabat ya Ariel Lobster Bang Boril ini menginfokan bahwa malam nanti bakal ada live Noah di persahabat ya di Garison kembang ini khusus road manager Indonesia Bismillah, jangan lupa nanti malam guys, semangat ke ketabang boril mudah-mudahan acaranya lancar dan selalu diberikan kesuksesan kita masih menunggu kejutan dan curikan vitamin terbaru di siang hari ini, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya